Baik, teman, teman Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sebelah Muhammad. Uh, berjumpa lagi dengan saya, Lam Sadi, di sini dalam jaya, teman-teman. Uh, semoga kita semua dalam lindungan Allah dan rahmat, atau kasih sayang Allah Subhanahu Ta'ala. Semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit, khususnya penyakit corona Oke, okay, teman-teman. Uh, kali ini di tangan saya ada power bank. Ini masih tersegel. Uh, yang akan uh, kami lakukan dengan powerbank ini uh, akan membahas ya, review seperti itu kemudian akan membongkar yang sama dalamannya seperti apa kalau perlebihan jangka panjang kami belum bisa mengukurnya seperti itu oke okay, kita akan review lebih dekat teman teman ya Oke okay, teman-teman ini adalah power bank merek robot masih tersegel teman-teman ya masih tersegel 7000 7000 mili ampere horse kalau satuan asli dari arus itu kan ampere atau mili ampere yang penting ada ampernya nya begitu uh, ini ada hanya ada horse ini artinya kurang lebih Uh, jika beban yang disambung dengan perangkat ini itu mengkonsumsi uh, muatan yang bergerak atau arus sebanyak 7000 mA maka dia uh, 7000 mA secara terus-menerus, kontinu maka dia akan habis muatannya itu dalam waktu satu jam kurang lebih beginilah pengertian dari satuan MAH 7000 mili ampere ini sama dengan uh, 7 ampere seperti itu. Oke. Okay. Ini warnanya kayaknya putih, ya Ini masih tersegel. Portal like USB kali dua seperti itu tersegel, teman-teman. Ini kurang begitu jelas ya. Oke. Okay. Power switch output 1,5 volt 1 ampere output 2 5 volt 2,1 ampere jadi arus bedanya arusnya ya yang output 2 ya. Kemudian inputannya tipe C USB 5 volt 2 ampere. Kemudian yang in 2 micro USB input 5 volt 2 ampere. Oke. Okay. Power-nya 20 uh, ya. 25,9 Watt horse Oke okay. Bisa dibaca sendiri Kurang lebih seperti ini teman-teman Kami buka ya Masih tersegel ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kami bisa Membongkarnya Ya, Segelan masih Wow. dapat kabel ya oh wow, bentuknya seperti ini oh ada kasar kasarannya oh ini ada karet karetnya ya ini karet karet casingnya eh karet uh, boxnya saja ada kotaknya saja ya Baca dulu, ini cara ngecasnya ya. Ya, kurang lebih begitulah. Power indikator baterai status power indikator one like. Oh, jika cahayanya yang nyala satu lampu, dia uh, maksimal 25% dua lampu antara 25% sampai 50% seterusnya kalau sudah nyala semua berarti 100% ya mirip dengan yang lain ya begitu input char charging time kurang lebih 3,5 horse tiga setengah jam ya oke berarti ini harus di -charge dulu kayaknya ini nanti dulu langsung dibongkar dulu gak apa-apa kayaknya Coba cek dulu. Oh yang ini yang tiba tiba apa? Tiba c ini ya. Okay. Oh yang ini. Okay. Coba cek dulu. masih belum full ya masih minta di chest ya, bentuknya seperti ini teman-teman ya ringkas ya sambil nge ya sebenarnya tidak bagus ya, sambil nge di bola balik begini ini daya yang keluar lebih tinggi yang sebelah sini ini tombol untuk nanti mau, mau apa menyalakan begitu ya? Karena ini masih charging. Oke mati. kita dicek dulu. Ya. Oke, dululah. Sampai full dulu, teman-teman ya. Baru kita kembali lagi ke sini. Oke, teman-teman, ini kurang lebih sudah 4. Ya. Eh, uh, kita bekar ya. Ini matikan dulu. Membongkarnya bisa menggunakan obeng seperti ini, atau sesuatu yang tipis, bahkan lebih tipis dari ini. Ya. Uh, caranya adalah yang bagian sini, ya, bagian sini. Ini kan lem-leman, sok-sokan dan lem-leman, nah sebagian sini, seret, kurang lebih. Ya, jangan takut lecet. Kalau ingin belajar, ya. bisa menggunakan juga penggaris ya, ya seperti ini, pelan pelan saja teman-teman ya. Begini saja sudah sudah mulai apa bisa ya, pelan pelan. Ya bisa menggunakan cutter ataupun plat tipis, penggaris seperti ini oke okay. Alhamdulillah teman-teman ya. Ya teman, ini menggunakan sistem sok-sokannya seperti ini. Hati-hati. Uh, sekali ini kebuka, maka nanti pasti akan sulit rapat seperti semula. Karena ini plastik semua, ya, seperti itu. Nih. sistem sok-sokan, pelan-pelan saja. Kalau ada yang lebih tipis, gunakan tipis, apa plat tipis seperti ini, ya, seperti Anda buka casingnya HP itu. Itu lebih bagus seperti itu Karena ini hanya untuk uji coba Dan milik sendiri ya Walaupun baru Tidak apa-apa lah Ini dari Youtube Untuk teman-teman di Youtube juga Seperti itu ya, Pelan-pelan teman-teman Kurang lebih seperti ini ya Ini sedikit kasar ya caranya ya. Seperti ini, oke teman-teman. Sebelum bahas dalamannya, ini seperti apa ya? Uh, saya ingin uh, membicarakan mengenai teknik pembukaannya dulu, ya. Uh, ini ada uh, malpraktek lah, istilahnya ya. Oke, ada malpraktek ini masih baru masih bagus karena milik saya sendiri uh, saya paksa akhirnya ada yang patah ada yang patah ya saksokannya dan ini hasilnya juga tidak rapi seperti itu dan ini tidak patut untuk ditiru sebaiknya sebelum teman-teman membuka casingnya ya casing ini alangkah baiknya disemprot dulu pinggirannya dengan ini kontak cleaner khusus elektronik atau oli ya dikit-dikit aja, tunggu beberapa saat sampai menyerap, dan ini akan lebih mudah untuk dibuka, seperti itu teman-teman, oke ini tidak untuk ditiru ya, karena memang uh, tadi kesusu-kesusu sekali lagi tidak untuk ditiru gunakan kontak cleaner dulu oke mentang-mentang ini punya Uh, pribadi saya sendiri akhirnya saya uh, sembarangan membukanya, tapi bagi saya tidak masalah. Tapi bagi teman-teman sendiri uh, yang tukang servis, jangan ditiru. Nah, uh, oke, okay. masuk ke bagian dalamannya. Dalamannya seperti ini, teman-teman. Oke, okay. kontrolnya ada di sini. Yang unik itu di baterainya. Baterainya bukan baterai berapa? 18650 ya yang silinder itu ya tetapi ini baterai kotak lithium, kurang lebih lithium ya seperti itu dan ini saya cokel tidak bisa karena uh, disini di ya, lem di lem ini lem-leman semua dan casingnya juga ini selain sok-sokan juga sok-sokannya itu double L gitu ya jadi ada yang masuk, ada yang keluar, jadi mengunci seperti itu. Dan ini bagus sekali desainnya. Yang mau saya perlihatkan sebetulnya tidak begitu kelihatan ya. Ini IC kontrolnya. Tidak butuh kelihatan. Oke. Kayaknya di bawah sini juga ada IC-nya. Ini kalau dicongkel pun ya bisa sih sebetulnya teman-teman ya. nah, diangkat begini apa? Lepas ya Kontrolnya Hati-hati ini eh, pelat tipis ya Baterainya Bisa jadi patah Oke okay. SMD semua kemudian IC kontrol untuk outputnya juga kecil sekali tidak kelihatan ini IC control segaligus regulator oke okay. sangat irit sekali ya setidaknya demikianlah teman-teman ya teman-teman biar tahu dalamannya seperti apa ini yang dari youtube kembali ke youtube ya. gak kelihatan ya. kurang fokus juga ini juga nggak kelihatan ini dibuat tahun 2019 terlalu kecil gak kelihatan kaca membesarnya nggak ketemu oke okay. biasanya kalau ini ada yang rusak Baterainya masih bisa dipakai misalnya masih bagus biasanya ganti satu satu part apa e, papan rangkaian ini teman-teman. Kenapa? Karena harganya juga ini sekitar 35.000, cukup murah. Dan lagian untuk mengganti part sekecil ini kalau tidak punya blower itu susah ya. Seperti itu. Oke. Ini akan saya pasang kembali. Tidak apa, apa Ini cuma punya diri sendiri Tapi ini cara bukanya Tadi saya kan langsung-langsung begitu ya Tidak untuk ditiru teman-teman Sekali lagi tidak untuk ditiru Cara membukanya Tapi tekniknya seperti tadi Pakai pelumas dulu Dan senantiasa berhati-hati Kalau perlu dihangat-hangatkan dulu Pakai blower begitu Okay. Ya masih lumayan ya Wow ini rusak ini Sama so, saya dicongkel-congkel Eh belum sempat di foto ya <laughs> Dalamnya apa bapak screenshot aja nanti <laughs> Ya sudah Oke teman-temannya Ini nanti saya lem ya. Yang bagus ini tadi yang ini Pas buka pertama Pakai pakai plat ini Enak-enak-enak Terus selama lama lama Berbarengan dengan adzan Mahrib Wow ini Tambah garu-garuan Oke apapun itu teman-teman Harus lebih telaten dari saya ya. Seperti itu ini harus di dulu diperbaiki Kalau saya pakai yang seperti ini tidak masalah Karena untuk pribadi sendiri Tapi kalau uh, servisan sekali lagi jangan Oke okay, teman-teman ya uh, Demikianlah Oh ini masih bisa dipakai tidak ya Bisa lah Oke okay. Oke okay, teman-teman Saya coba untuk nge-charge masih bisa ternyata ya. Oke. Okay, teman-teman. Uh, semoga yang sedikit ini dari kami. Bisa bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman. Uh, kurang lebihnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. wabillahi taufik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.